Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan, nama saya Nurfa Dwi Hidayanti NPM 218110192 Saya dari Universitas Islam Riau Dari Fakultas Psikologi Baiklah, saya hari ini akan menyampaikan materi tugas saya Dengan tema Emosi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris S.C.M.C Pasti teman-teman sering mendengar kata emosi. Nah, baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mulai dari definisi emosi sampai dampak-dampak emosi bagi kita. Pertama, apa itu definisi emosi? Emosi merupakan reaksi negatif atau positif yang kompleks dari saraf sebuah rangsangan yang kemudian muncul dari luar dan dalam. Pada hakikatnya, emosi merupakan gambaran perasaan manusia saat mengalami berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh paling besar atas sikap manusia selama ini. Hal ini dibarengin dengan dua hal lainnya, yaitu adanya daya pikir dan psikomotorik. Dua Sumber-sumber emosi Emosi memiliki sumber dari berbagai hal, yaitu pertama kurangnya tidur, Kepribadian, olahraga, stress, gender, usia, dan aktivitas sosial Ketiga, macam-macam emosi Secara keseluruhan, emosi digolongkan menjadi dua golongan Yaitu emosi positif dan emosi negatif Emosi positif seperti adanya rasa senang, gembira, bahagia, dan cinta Berbanding terbalik dengan emosi negatif Seperti rasa Takut, cemas, marah, dan muak Awalnya, Ekman pada tahun 1972 Emosi digolongkan menjadi enam golongan Yaitu muak, bahagia, marah, takut, kaget, dan sedih Di tahun 1999, beliau kembali menggolongkan emosi menjadi 17 golongan yang ini terkejut, malu, puas, senang, sedih, lega, bangga, bahagia Perasaan bersalah, senang, takut, memalukan, muak, suka, jijik, marah, dan girang Sedangkan menurut Sylvan Tomkins, Beliau menggolongkan emosi menjadi delapan emosi Yaitu malu, khawatir, sedih, jijik, marah, terkejut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 Pertama, bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup Kedua, emosi sebagai pembangkit energi Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan Biasanya, emosi mampu memberikan bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita Terutama,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 Menurut Watson, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya, manusia memiliki tiga bentuk emosi dasar. Yaitu, pertama, fear. Emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety. Kedua, rage. Emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger. Ketiga, love. Emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Dalam penjabaran lebih mendalamnya, Syamsuddin telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut Antara lain, pertama malu Dengan awalnya perasaan hancur, lebur, adanya aib, hina, kesal, malu hati, bersalah, dan sesal Kedua jengkel Memiliki perasaan di dalamnya seperti perasaan mau muntah, tidak suka, benci, jijik hina dan muak. Ketiga, terkejut dengan adanya perasaan terpana, takjub, terkesiap di dalamnya. Keempat, cinta. Ada perasaan kasih, kasmaran, hormat, bakti Kedekatan, kebaikan hati, kepercayaan, persahabatan, dan penerimaan Kelima, kenikmatan Dengan perasaan kegirangan luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, rasa terpesona, terhibur, gembira, dan bangga Keenam, rasa takut Di dalamnya terdapat adanya perasaan panik, fobia, ngeri, sedih, waspada, tidak tenang, was-was, gugup, takut, dan cemas ketujuh kesedihan dengan adanya perasaan depresi ditolak kesepian melankolis muram dan pedih. kedelapan marah di dalamnya terdapat perasaan permusuhan tersinggung rasa pahit berang terganggu kesakitan hati jengkel marah besar benci mengamuk dan beringas. ketujuh dampak negatif dan positif emosi Emosi memiliki dampak positif dan negatif pada diri manusia. Berikut adalah keterangan mengenai penjelasan dampak emosi positif dan dampak emosi negatif. Pertama, dampak emosi positif dalam emosi ini biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai. Senang dan adanya rasa syukur Kedua, dampak emosi negatif Dampak dari emosi negatif Biasanya perasaan menangis Marah, kecewa Benci dan lain-lain Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan Demikianlah presentasi saya, jika ada tutur dan kata yang salah, saya mohon maaf Jalan-jalan ke bandara, jangan lupa membeli makanan Demikian presentasi saya, jika ada yang salah, saya mohon maaf Wabilahi Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh